Kembali lagi bersama aku Kartika Di video kali ini aku membuat tutorial cara menghilangkan komedo. Untuk kalian yang mempunyai komedo banyak, kalian bisa coba tips atau cara ini. Pertama aku pakai aloe vera gel ini dan yang kedua aku pakai baby oil ini. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu apa manfaat dari aloe vera gel ini buat kalian yang belum tahu ini tuh aku beli tuh harganya sekitar 26.000 ribu dan ini tuh sekitar harganya 12.000 gitu bisa kalian dapatkan di sebelumnya aku mau jelasin dulu apa itu manfaat dari aloe vera gel ini dari emina ini ini tuh dapat melembabkan segala jenis kulit termasuk kulit berminyak kulit kering itu dia bisa masuk untuk semua jenis kulit kenapa aku pilih Emina ini karena Emina ini dia terasa lebih ringan di sini aku nggak pakai lama untuk kalian yang belum like, comment, dan subscribe duluan kalian like dan bantu aku menuju 100 k, oke guys? dan nggak pakai lama di sini aku bakal ngasih contoh kayak mana gitu ya kan caranya pertama cuci dulu mukanya nah bagian-bagian mana yang mau dikasih untuk menghilangkan komedo ini, dan aku di sini pakai di bagian sini karena di bagian sini itu betul-betul banyak komedo. Gitu kan? Pertama, aku pakai ini dulu, baby oil ini kita pakai secukupnya aja, gitu kan? Diolesin di bagian yang... Banyak komedonya, aku pakai segini ya, guys. Caranya tuh gini: dipijat dia dari bawah ke atas, ini, nah, begini dipijat. Nah, ini yang putih-putih, ini ini komedo ya, guys karena di bagian sini tuh bagian sini tuh banyak komedo putih-putih jadi dia ini pada keluaran ini dia kayak gini ya guys karena di sini tuh lebih banyak komedo bagian sini kenapa aku pakai cara yang kayak gini karena untuk kalian yang nggak hmm, bisa nahan sakit gitu kan karena kan kalau pakai pencabutan itu kan dia kan sakit gitu karena dia terangkat semua gitu jadi kan sakit jadi di sini aku buat video pakai yang simpel aja gitu ya kan. Untuk kalian yang mau hasilnya tuh maksimal, mungkin bisa pakai satu minggu itu sekitar tiga atau dua kali gitu. Nah ini lihat ya guys. caranya betul-betul simple dan kalian juga bakal ngerasain di bagian sini tuh terasa lebih lembut dari yang tadi ya walaupun masih ada sedikit-sedikit tapi kan ini masih baru pemakaian pertama yang belum like, comment, dan subscribe video ini ya guys buruan di like, buruan di komen dan buruan di subscribe ya guys dadah